Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Di foto kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Villa. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat setidak Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada kabar spesial bahagia tentunya untuk kita semua para fans Leslar Alhamdulillah tepatnya hari ini adalah hari tanggal 24 dimana ini adalah hari kebahagiaan seluruh Leslar Happy 14 bulan seri Leslar Wow, luar biasa para ya, Alhamdulillah Tentunya pertemuan Leslar sudah 14 bulan ya Mudah-mudahan hubungan rumah tangga, dedek, dan kakak Ini selalu bahagia dan selalu diberikan Tentunya kesehatan, amin Dan kita lihat para sahabat ya Ada unggahan dari al2.id nih Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Selamat pagi Leslar Lovers Heavy 14 Monser Leslar. Luar biasa persahabat dukungan yang selalu diberikan dari fans-fans sejati idola kita. Persahabatan yang mudah-mudahan tetap selalu kompak dan selalu tentunya solid mendoakan yang terbaik untuk Dede Elasti dan kakak Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar juga dan tanggapan salah satunya dari akun TiaRevi_24 Selamat pagi juga, Mimin Happy 4-10 Mons seri kesayanganku, Leslar. Doa-doa yang terbaik untuk kesayangan Amin. Ya Allah, masya Allah, banget ya, luar biasa. Mudah-mudahan rumah tangga Dede selalu langgeng dan selalu berikan kebahagiaan. Dan untuk berikutnya, di sini dongeng spesial banget ya. Alhamdulillah nih, ini rezeki. Mau nikah juga persahabat ya Bang Adlin nih persahabat di sini kita lihat merasa bahagia banget karena ini dikasih cincin ya dari Kakak Bilar. Wow, masya Allah banget ya perhatikan diunggahan sebuah percakapan pesan lewat WhatsApp. Alhamdulillah kata Bang Adlin rezeki nikah dapat cincin dari Mrb Ansgar Jewel nih dari bosku Rizky Bilar, Bobby Suarez, Yudi Revan. Masya Allah banget ya. Semoga berkah terus, amin Allahumma amin Bukan main diamond dari MRBJW 5 yang luar biasa banget ya Suatu kebanggaan juga Bahwa sudah dipastikan Tentu kakak Bilar itu adalah orangnya yang sangat baik bersahabat ya Mudah-mudahan rezekinya selalu bertambah, selalu berkah, amin Dan dibuka kembali oleh akun leslar.lovers Kalimat caption pun dituliskan dari kado dari si bos katanya tuh persahabat ya Masih dapat kado dari si bosnya nih luar biasa Masya Allah persahabat ya Mudah-mudahan pokoknya selalu berkah dan berkah Untuk Kakak Pilar Dan ke kabar berikutnya juga Bang akan mengingatkan kembali Tentu untuk besok Jadi alias akan tampil di acara Tokopedia waktu Indonesia belanja TV show ya Ini spesial banget halo dangdut Dede Elasti, idola kesayangan kita akan tampil di acara tersebut Mudah-mudahan menampilkan penampilan yang sangat spektakuler Jangan lupa saksikan hanya di Indosiar RCTI dan Tokopedia Pilih Persahabat ya Jangan sampai terlewatkan, jangan sampai ketinggalan dicatat waktunya Jam 19.30 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat Untuk kabar berikutnya juga perhatikan persahabat di sini ada sebuah unggahan juga bersahabat ya Masya Allah Momen terkejut juga yang kita dapatkan ketika di vlognya kakak Bilar Ini adalah ketika momen Dede di Alastair Gejora dan Rizky Bilar lagi pilih-pilih rumah ya Masya Allah Kakak Bilar langsung peluk dari belakang ya <gak> Dipeluk, dicium Tentunya luar biasa pasangan ini Membuat kita semua semakin berbahagia Masya Allah mudah-mudahan bersahabat ya Dede Lesti dan kakak Bilar selalu dilindungi dari orang-orang yang syirik dan selalu memfitnah mereka, persahabatnya Kita sebagai fans harus tetap mendukung tentunya untuk kebahagiaan Dedek Lesti dan Rizky Bilar Untuk berikutnya kita lihat juga para sahabat ada sebuah unggahan spesial diunggah di channel youtube nya Leslar Entertainment Ini ada sebuah uh, pertanyaan kepada kedua orang tua kakak Bilar Bagaimana sih Papa setelah menjawab semua fitnah yang telah beredar di media? Nih, persahabat, ya, ini pertanyaan untuk kedua orang tua kakak Bilad. Bagaimana setelah menjawab semua fitnah yang telah beredar di media, persahabat ya? Tentu jawaban Papa Daniel dan Ibunda, ini sungguh luar biasa juga, persahabat ya, bahwa... Kak Bilar itu dari Dede Lasti, tahu agama dan dididik pun secara agama para sahabat, ya, Dengan simpel, dengan tegas para sahabat, ya papa Daniel mengucapkan itu, kita sudah paham, kita sudah tahu sebagai fans Harap tentunya selalu mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan Dede dan kakak Bilar Diunggah kembali oleh akun sendal putih yang Bilar Kalimat caption pun dituliskan. Yang penting adalah penilaian kita di mata Allah bukan di mata manusia. Karena netizen zaman sekarang aneh, yang sah halal dinyanyiri, tapi yang pacaran sebelum halal disanjung-sanjung. Itulah kebalikan persahabat ya. Kita harus paham, kita harus pintar, pak sahabat, untuk menilai semua, tentunya tudingan-tudingan wajib kita doakan mudah-mudahan rumah tangga Dede Lesti dan Kakak Pilar ini selalu diberikan kebahagiaan. Dan selanjutnya juga di sini ada dengan spesial banget dari Ayah Kejora. Disini kita lihat satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto nih Masya Allah, keren dan pokoknya luar biasa banget ya Sang Ayah Dardede Alasi ini ada kalimat yang luar biasa juga dituliskan lewat caption Selalu bersyukur dan memanfaatkan sisa umur untuk menekatkan diri pada Yang Maha Kuasa Karena kita gak pernah tahu umur kita mau sampai kapan Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Amin Selamat menaikkan ibadah Salat subuh Karena itu Mas Masya Allah bangga persahabat ya Sang ayah dari Dede Alasti Ini selalu memotivasi Banyak orang Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu bahagia Amin Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya Di sini ada sebuah unggahan Tentunya persahabat yang diunggah di Twitter Oleh Dede Alasti Kejora Ini menuliskan sebuah kalimat lebih baik bersikap bodoh amat dan lebih baik diam Wow, singkat, padat, dan jelas Ini kita lihat juga ada komentar dari kakak Bilar Tapi hati-hati dengan diamnya orang yang beriman Bisa jadi bencana dan celaka untuk mereka yang membuat sakit hati atau kerusakan Wow, luar biasa dua orang ini persahabat ya Yang selalu membuat kita semakin bangga Mudah-mudahan mereka selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk kita semua. Masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya? Tetap stay tune dan pantengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.